kalau di sekitar Pantai selatan sekarang ini kalau tidak tanam yang antivirus susah susah panennya halo bose ketemu lagi di channel cerita Tani. kali ini kita akan bercerita tentang fatal akibatnya jangan asal pilih varietas cabai di lahan endemik virus silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Segudang pengalaman pahit akan mengantarkan kita pada satu kesuksesan yang kita idamkan. Kali ini kita sedang berada di desa Gelagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Pak Supri memilih tanam cabai igotavi untuk menantang lahannya yang endemik virus. Lalu bagaimana cerita Pak Supri selengkapnya? Halo bos. Perkenalkan nama saya Supriyono, petani Tafi dari Gelagah Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Petani cabe saya sudah hampir 15 tahun. Dari zamannya terkenalnya dulu Helik. Makanya dulu sama Pak Bapak-bapak dari PT BC, eh, minta generasi Helik yang antivirus. Nah, sekarang sudah ada ikutavi, Kalau di sekitar pandai selatan Sekarang ini kalau tidak tanam yang antivirus Susah Susah panennya Kalau yang dari ikutavi Ya jelas tahan tahan sekali virusnya Makanya bisa menghasilkan yang cukup bagus Selama ini Generasi helik yang paling bagus ya ikutavi. Ya ini ikutafi Merahnya juga bagus tidak berkerut, ini petikan besok pagi. Petik besok pagi, petik ke enam. Hmm. Ini ya kan, ini dia keras, ya? keras, isinya banyak, otomatis nanti beratnya juga lebih bagus daripada NV yang lain. Ini kan keras, isinya tahan pengiriman, disukai bakul. Ini karena kemarin Petik dari petik ke ke-2 rata-rata satu kilon 20 cm. Bakul suka karena itu tadi karena buahnya keras. Jadi pengiriman bagus, sama pelanggan juga suka, tidak tidak lembek gitu loh. Berarti buahnya keras karena mungkin kulitnya tebel ini. Harganya bagus. Agak misalnya kalau untuk ecer, untuk ecer ini loh, untuk ecer agak dilebihin sama bakule. Untuk ecer. Kemarin terakhir 25 per kilo. Yang lain sekitar 24 menanam Wigotavi di musim yang ekstrim, yang banyak hujan, ibaratnya kemarin curah hujan yang sama angin tinggi, cuman alhamdulillah cuman dari 6000 batang mungkin sekitar 5 sampai 10 pohon aja yang kena layu. Jadi bagus untuk ketahanan layunya cukup kuat. Di lahan sebelah memang banyak yang layu. Itu banyak lahan sebelah dia di minggu yang sama tanamnya sekarang hampir 50% layu. Kalau karena ini lahan pasir, saya pertama pupuk dasarnya agak banyak emang. Untuk 6.000 pohon, saya kotoran ayamnya ada 10 rit. Karena mengantisipasi curah hujan tinggi tadi, kaya itu karena, karena pupuk dasarnya banyak, nanti pembukaan kimianya agak cuman sedikit, nggak terlalu nggak terlalu banyak karena kubur dasar yang banyak tadi karena cuaca ekstrim panas yang seminggu yang lalu ini ekstrim sekali di D.I.E. terutama di pantai selatan saya dua kali siram dari jam 3 pagi misalnya pagi sampai yang kedua habis asar jam 3an karena panas ya sangat menyengat tadi tadi iya mana emang adalah ibaratnya saya tanam yang lahan ini sekitar 6.000 batang petik pertama dapat 660 kg petik kedua 140, 130 petik ketiga 180 petik keempat 216 petik yang kementara terakhir petik 280 oke bose itulah cabe Igo Tafi saya di lahan pesisir Pantai Ngelagah teman-teman progo semoga menginspirasi terima kasih selamat mencoba ikut tapi